Utidam oh, musuhnya tertekan Ayo Balmon mundur Balmon Ayo mundur Balmon mundur Balmonnya tewas Sabar Balmon sabar Oke bentar bentar ayo Dora kita gaskan Dora slow bentar slow slow oke okay, gaskan gaskan Dora oke okay, nice sabar sabar hati-hati balmon. eh Vale ada di simak Vale ayo Nana oh tidak jilunya Tartel tewas kita Oh ternyata tidak Terima kasih Dora Oke okay. Sabar sabar Oh Doranya tewas Bentar Dora Kita balas Dora Ayo cilong Nice cilongnya tewas Oh tidak Ada vale Eh, falei sabar. Oke, okay, nice kita ke sini. Kita bersihkan line biar Palmonnya hancurkan turret. Oke, okay, Palmon. Kita gbit. Gas Dora Tewas. Mantap mundur Dora, nice nice. Harus sabar Dora, sabar, slow slow. Mana cilong? Oh kita tewas. Oh tidak ternyata Jilong yang tewas Sorry Jilong Sorry Ayo Nanda mundur Nana Mundur Nana Nice mundur Oh, tidak Lord kita coba kill Silong. Nice, tewas Silong. Kenapa map mini tidak lihat Silong? Adik-adik kalian harus perhatikan ya map mini di pojok kiri atas ini guys. Nah terlihat musuhnya semua di situ ya guys. Kita harus seperti ini. Kita pancing seperti ini ya, kita coba bersihkan mid ya, kita coba lock valley nice dan palingnya tewas. Oke, okay, bentar kita ke lord. Oke, okay, lord aja, gaskan. Tapi kita harus hati-hati, sini tidak terlihat silongnya ya. Jilong tidak terlihat Kita harus hati-hati Oh ada ulti nana. Nice Kita coba kill Tewas Oh tidak ada Johnson Kita tewas Oke okay, item kita sudah jadi ya BOD Oke okay, bentar Kita coba cari si Jilong gimana kamu Jilong oh terlambat terlambat sudah Jilongnya kabur oh tidak mundur sabar. ayo gaskan vale terlihat vale oh valenya kabur kita dapat kill. Sorry, Vale. Oke, okay, sabar. Oh, terlihat ada Zilong tewas kita. Oh, nice, Dora. Terima kasih. Zilongnya tewas. Ini luar biasa. Thank you, Dora. Mau lock Zilong. Oke. Okay. <laughs> Mundur, Brody. Oh, tidak. Brodinya tewas. Mundur, Nana. Tewas, Jilung. Nice. Jilungnya tewas. Ini luar biasa. Oh, Johnson. Lagi nyebut. Ada <gubar Meteredah> Vale. <tuh> Nice Nana. Oh tewas. Tamusnya kejar ya. Tewas. Nice. natanya tewas. Ayo gaskan, tewas kita Oh tidak, tewas kalian, nice Pasti double kill Oh luar biasa, terima kasih Tamus Oke okay, Lord Gaskan Lord Bentar, bentar Hati-hati, ada Johnson mundur. Kita coba bersihkan. Lain, bentar tidak terlihat silong. Sabar, sabar. Awas, ah. Kita log mantap! Jilung yang tewas ini luar biasa. Oke, gaskan! Lord, bentar, Balmond, bentar! Kita harus buat tewas dulu hein, si Vale, Bentar, vale, tewas! Nice! Oke, okay, kan Nord. Oh, tidak. Ada tamu sih Mundur, Dora. Gaskan, Balmon. Apa kita kuat, Balmon? Oh, tidak. Oke, okay, nice, Balmon. Kerja sama yang bagus. Slope. Filenya slow. Oke okay, gas kan, gas kan. Oh tidak, kita tewas. Tapi tidak masalah ya guys